Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Leslor di manapun kalian berada, kembali di VTV Hadir untuk mengabarkan informasi terbaru seputar idola kita, Lesti dan Rizky Bilar.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 Baiklah persahabat Leslor, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di siang hari ini Kita simak di unggahan Bunda Lesti Kejora satu jam yang lalu Mengunggah postingan foto bareng ayah Kejora, persahabat ya Ini momen di Turki Wow, luar biasa banget ya Dan ada sebuah ucapan dari Bunda Lesti untuk sang ayah Barakallah fi Umbrik Pak sing sehan, sering panjang yusua dedek bangga punya orang tua seperti bapak Wah, Masya Allah banget ya Bangga sekali Bunda Lesti memiliki ayah seperti ayah kejora Masya Allah luar biasa dan langsung dikomentari oleh ayah kejora Amin, Ya Rabbal Alamin Dengan jawaban singkat, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan keluarga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar lain Dari Tri Karlina juga ikut menanggapi Happy Milad Ayah Kejora Barakallah Fi Umrik Panjang usia makin sehat dan sukses berkah dunia akhirat Amin, Ya Rabbal Alamin kita aminkan persahabat doa-doa baik yang dipanjatkan dari orang baik Yang tentunya tulus mendoakan keluarga besar Lesnar Selanjutnya ya persahabat Kita ke unggahan Kak Natali Hauser Kak Natali satu jam yang lalu juga ini memposting foto cute baby baby baby Wow, <laughs> babynya sampai tiga kali ya Karena di sini postingan foto babynya ada tiga Yang pertama persahabat ya anak dari Natalie dan Sule yang kedua ada Rayanza bersahabat ya Anaknya A A'rafi dan Mama Gigi Dan yang ketiga itu adalah anak kesayangan Leslar Al-Fatih Ini adalah anak dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Masya Allah lucu banget ya ekspresi mereka Apalagi ekspresinya Abang Fatih bersahabat ya Ini ekspresi kaget ya Saat dijambak tuh rambutnya oleh tentunya teman yang sangat luar biasa Ini sih teman-teman akrabnya Besti-bestinya dari Abang L Dan kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Anak-anak soleh Kata Natalia Amin Berbeda Yang ada di postingan Tentunya foto yang diunggah oleh Natal ini Menjadi anak yang soleh Menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Amin dan persahabat ya tentunya banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan Salah satunya dari akun Yuyun Arscon Yuliani84 mengatakan Trio anak Sultan katanya tuh wow masya Allah banget ya Semoga tentunya rezeki mereka bertiga ini juga selalu diperlancar amin Selanjutnya persahabat kita simak juga di unggahan Indosiar Indosiar baru saja memposting Sebuah postingan foto Yang diunggah oleh Budales di dalam Akun Instagram pribadinya Ekspresi Abang Fatih ini lucu Sekali, kalau kata Mimin Indosiar sih Ini ekspresi ketika udah hari Jumat Katanya itu Masya Allah <gifat> Dan kita simak juga persahabat Di kalimat caption yang dituliskan ah, Abang L Emang ngawakilin banget deh Tahu aja kalau udah Jumat pasti Happy tuh persahabat ya Dumas banget ya kita melihat ekspresi sinyal dari Abang El ini. Kemudian persahabat kita ke unggahan Leslar Metaverse Metaverse ini menginfokan persahabatnya bahwa bakal ada acara terbesar juga di sore hari ini. Dalam acara Ama Ask Me Anything, persahabat Leslar First Exclusive Ama with Rudy Salim, Rizky Billar dan Renza. Tanggal 20 Mei 2022, tepatnya hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Jangan lupa persahabat ya, saksikan jam 5 sore ada acara Alma bersama Korudi Salim, Rizky Bilar, dan Reza Dan kita simak juga persahabat di kalimat info caption yang dituliskan di postingan ini Hai Larian Ama bersama Duri Salim, Rizky Bilar dan Reza tanggal 20 Mei 2022 Jum'at 17.00 WIB siapkan pertanyaan terbaik Anda dan pastikan untuk ikut serta ke dalam public sale token dolar Leslarverse jangan lupa juga persahabat untuk join grup telegram Leslarverse untuk mengikuti Ama besok dan juga info-info terupdate mengenai Leslar LeslarMetalverse persahabat ya ini info. Langsung dari Lesnar Metaverse Dan sebelumnya juga persahabat ya Kita mendapatkan info dari Papa Bilar dan Lesnar Metaverse Bahwa nanti pukul jam 19 persahabat Waktu Indonesia Barat bakal ada acara Leslor Metaverse Public Sale Nih langsung ada dua sesi acara persahabat ya Satu acara dan tentunya temanya dua Yang pertama persahabat di jam 5 sore nanti ada ama ask me anything dan kita lihat di malam harinya ada leslar metaverse public sale, jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti acara-acara besar dari leslar metaverse sedangkan selain terbaik semoga leslar metaverse terus berkembang dan terus sukses hingga mendunia untuk berikutnya persahabat kita simak di unggahan bunda Lesti kejora di guys pribadinya mengunggah sebuah kalimat Lagi nyari ilham Reynaldi, serbu gengs, kata Bunda Lesti Ini bikin kaget dan pas bikin penasaran ya Apa nih maksud dari Bunda Lesti Kejora memposting sebuah kalimat seperti ini Kita simak di kalimat komentar, ini banyak sekali tanggapan dari sahabat Leslar Dari Naya Ranjut, Anuskor pada mengatakan Dedek lagi cari hair stylistnya, bilar rambut bilar udah panjang dan dikomentari sama Vega waktu acara 4 bulanan karput. Katanya tuh, "Wah, ternyata ini jawabannya, persahabat, ya, Bunda Lesti ini lagi mencari Ilham Reinaldi.